Baru saja di IGSnya, Lesti Kejora mengunggah sebuah postingan foto bahagia Bersama Rizky Bilar, lokasinya di Puncak Bogor Pak sahabat, ya akhirnya tentunya vitamin kita dapatkan langsung dari Lesti Kejora Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali menuai banyak komentar Hingga respon yang sangat positif Yakni dari akun Instagram Ineke.almira mengatakan happy ya wa, rakyatnya pada kangen Selanjutnya komentar dari akun selalu bersama 24.7 situ mengatakan dalam kolom komentar Setelah posisi berpindah baru dibikin IGS <tuh> Luar biasa bersahabat ya tentunya banyak sekali yang bahagia melihat postingan ini, tentunya kita doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan mereka diberikan kebahagiaan, kesehatan, amin ya Robbal 'alamin. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada komentar dari akun Erika. Apa underscore mengatakan bahagia banget mereka senang lihatnya. Selanjutnya komentar dari akun Uciya Lien Hartati Disitu menuliskan dalam kolom komentar Menurutku mereka habis bikin acara pengajian sendiri deh Wow, mudah-mudahan ada kejutan selanjutnya persahabatnya Kita lihat aja gambaran informasi terbarunya Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh